serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar Tengkia. Baiklah perasaan baleslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini, Bang Bimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita, Tunggangan pertama persahabat ya di sini uh, tentunya kita lihat ada sebohongan postingan ini momen spesial di tentunya acara cinta Abdi Leslar malam Mbak Inai lesti kejora lesti menyanyikan lagu minang persahabat ya tentu membuat semua menangis persahabat ya masya Allah suara emas lesti kejora yang dikeluarkan mampu tentunya membius para pendengar persahabat ya luar biasa. Doakan selalu untuk kelancaran acara pernikahan Lesti dan Bilar, kita harus tetap kompak dan solid mendukung, mendoakan hingga mensupport Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya, persahabat, kita lihat juga di sini ada momen spesial juga, ya ketika Ibunda dari Rizky Bilar, atau calon mertua Lesti Kejora memberikan wejangan dan pesan yang sangat luar biasa untuk Lesti Kejora. Masya Allah, para sahabat, ya Mudah-mudahan tentunya doa baik dari sang calon mertua ini tentunya dikabulkan. Amin ya Robbal 'alamin. Mesin tersebut telah diunggah atau direpost kembali oleh Alang akun polisi underscore Leslar. Tentu banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans. Yakni dari akun Instagram Yeni217 mengatakan Masya Allah doa dari ibu mertua Insya Allah dikabul Allah Dunia akhirat sampai ke Allah Sampai mood yang hanya memisahkan Wow, luar biasa sahabat ya Tentunya kita semakin bahagia Melihat kedekatan Lesti Dan sang calon mertua Sangat begitu akrab dan harmonis sahabat ya, mudah-mudahan menjadi keluarga bahagia Sakinah mawadah warahmah untuk berikutnya, di sini kita lihat ada komentar lain diberikan dari akun Nia R. Dny DNI. Mengatakan, ingat waktu ibu doain kakak di ultah, doanya berulang-ulang kali ini pun sama. Semoga kakak dan diri bahagia. Amin. Masya Allah, persahabatnya, doakan selalu yang terbaik untuk Lesti dan Rizky bilang. Selanjutnya, para sahabat kita lihat di sini ada sebuah momen spesial semalam ide Lesti tentunya masih di rumah Rizky Bilar, para sahabat ya ini foto bareng Kak Misya, masya Allah luar biasa persahabat. Tentunya melihat keakraban dengan keluarga besar Rizky Bilar pun kita merasa bangga dan bahagia kepada Lesti dengan siapapun tentunya langsung bisa akrab para sahabat ya. Doakan selalu mudah-mudahan di Lesti selalu sehat dan selalu bahagia. Dan selanjutnya kita lihat juga di sini ada sebuah unggah spesial. Ini adalah foto Lesti Kejora bersama keponakan Rizky Bill Dan di belakang ada Bang Eno di persahabatnya ya. Wow, tangannya Bang Eno bikin salopok banget di persahabat ya. Postingan tersebut juga diunggah oleh akun Arya Yukam persahabat ya. Banyak sekali komentar dan tanggapan dari fans. Ya ini dari akun Purwanti Hidayah 54 nih mengatakan. Ini cowoknya KNO kayaknya, KNO bahagia banget di belakangnya Wow, apa mungkin? Tentunya foto yang bareng lesi kejaran itu adalah pacarnya Moreno Pratama Kita lihat di jawaban komentar, persahabat ya Dari akun dela.na31 Mengatakan, bukan ini keponakan Bang Ben Atau penakan dari istri Bang Ben Sikumba, Tuh persahabat ya Tentu jawabannya ini adalah keponakannya Bang Bilar, dan sudah jelas hal yang bukan pacarnya Bang Enoni. Wah doakan terus bersama Yang mudah-mudahan kebersamaan ini tentunya selalu kita lihat. Mudah-mudahan saja bahagia selalu, amin. Ya Robbal Alamin. Dan berikutnya kita lihat juga bersama. Yang mana ini ada momen spesial penutup di acara Malam Baim Elestik Kejora, yang mana Abang Bilar dan si cantik sang Kejora kita. Ini menyanyikan lagu bismillah duet bareng. Masya Allah, persahabatnya, bikin kita semua bahagia melihatnya. Alhamdulillah di penutupan acara, Lesti dan Bilar, duet bareng, dan menyanyikan lagu bismillah cinta. Sangat harmonis, romantis. Persahabat, ya, kita lihat dari keduanya. Masya Allah, luar biasa. Saling tentunya berpegangan. Wow, tentunya... Ini adalah momen yang sangat membuat kita bahagia melihatnya sahabat ya dong akan terus nih jangan sampai tentunya kita lengah untuk selalu mensupport dan terus mendukung hubungan idola kesayangan kita dalam posting tersebut juga sahabat ya tentu banyak sekali komentar hingga respon dari para fans yakni dari akun Instagram. Bubur mengatakan, "Kawal sampai halal yang tinggal sejengkal lagi, ya guys, tuh bersahabat. Ya, tentu tinggal dua hari lagi kita akan secara langsung menyaksikan Lesti dan Bilar angkat nikah. Masya Allah, bersahabat ya. Dan tentunya kita doakan yang terbaik saja buat idola kesayangan kita. Dan kita lihat di sini ada info bahagia soal, tentunya puncak rangkaian pernikahan Lesti dan binar dari ibu Harsiwi Ahmad." Tanggal akad nikah hari Kamis 19 Agustus 2021 dicatat dan tentunya persahabatnya yang diingat jangan sampai ketinggalan jangan sampai terlewatkan untuk tentunya menyaksikan secara langsung prosesi tentunya puncak acara Lesti dan Rizky Bilar dan berikutnya di sini kita juga mendapatkan info bahagia dari tentunya keponakannya Rizky Bilar para sahabat ya di dalam video ini tentunya kak misya dan ada salah satu ponakan bang ben juga bersahabat ya ini menyampaikan bahwa lesti dan Rizki bilar besok akan syuting bareng kembali nih masya allah tentunya ini kabar bahagia kita dapatkan dan kita lihat, para sahabat, ya, ada yang bertanya, enggak di deh, Alasti enggak?" Karena besok syuting, katanya ini semalam. unggahannya mudah-mudahan saja hari ini ada kejutan, vitamin bahagia kembali yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan terbaru seputar Lesti dan Rizky. Billar. ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang. Menurutkan. terima kasih.